Oke, kembali lagi bersama Rumah Motor Vlog. Jadi di video hari ini sesuai janji kita mau nge-review ini motor idaman. Motor idaman, bukan motor idaman aing sendiri apa? Bukan motor idaman aing sendiri sih. Yang pasti ini motor idaman semua orang gitu. Ini dia. YZ 250 FX. Sekarang lagi di lapangan otonom Ini biasa tempat orang Lari-lari sore, binsik lah Sekarang udah di Papua kan Jadi kita review dikit ini Apa aja sih yang dimodif Jadi ini tuh YZ250FX Yang seri Enduro Bukan yang kompetisi Kan kalau ada dua, YZ250F Sama FX, kalau F itu yang kompetisi Bedanya Itu di standar samping Jadi ini ada standar sampingnya kalau yang kompetisi nggak ada standar sampingnya. Sebenarnya kalau yang tipe-tipe kompetisi itu seharusnya ada ini sih headlampnya. Paling bedanya tuh headlamp, terus stop lamp, sama standar samping. Kalau yang apa? Kalau yang enduro maksudnya. Kalau kompetisi dia biasanya cuma papan nomor. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak ada headlampnya. Mungkin ada cuma nggak dipasang. Jadi ini tuh punyanya Om Yoga ada. Om Yoga di sini. Jadi orang Bandung juga sih, orang Bandung. Cuma sekarang tinggal di Papua di Jayapura. Dan ini dia motornya. Ini biasa dipakai terabas. Kemarin pakai bantahu. Cuma sekarang udah diganti ke supermoto karena lagi jarang terabas dia katanya. Kayaknya lagi sibuk kerja. Jadi langsung aja kita review dikit apa aja sih yang dimodif. Yang pertama itu kita dari mulai dari mana dulu ya. Kenal lah Jadi ini dia. Ini knalpotnya ini make Pro Circuit ini Pro Circuit T6. Ini full system. Oh, mereknya ketutup sama bodi samping. Dari kiri ini coba. nah itu dia Pro Circuit. Ini apa full system, jadi bukan cuma silencer doang, dia full system sampai depan. Harganya katanya itu tadi 14 jutaan kalau apa Pro Circuit full system. Katanya tadinya mau make FMF, cuma kalau FMF dia cuma selenser doang Jadinya dia ngambil, apa, ngambil pro circuit Karena udah full system Nih Sampai depan Gede co, Pipanya <laughs> Ya iyalah orang 250 Terus kenal pot Apalagi Oh ini stang Kalau stang ini dia pakai Rental 997 Warna hitam Kan kalau punya saya mah biru Barpetnya juga ini bawaan. Kalau yang saya mah barpetnya diganti. Ini kalau pakai warna biru cakep nih. Barpetnya biru, biru putih kan. Terus tangnya biru. Eh, risernya juga biru. Ini risernya masih riser standar kayak yang masih bawaan. Riser stangnya masih bawaan. Terus kalau handle, handle masih standar sini. Belum diganti. Handle kiri kanan. Kalau hand gripnya ini udah diganti, cuma merek apa ya ini? Gak tau, gak, gak tau ada merek apanya. Gak tau ini merek apa. Ih, ODI. apa? Ido sih. Pokoknya itulah. Terus untuk wheelsetnya, ini dia make apa ya? Wheelset. Depan make scarlet. Depan belakang make scarlet. Ini ukuran 300 kayaknya depan. Mana ukurannya sih? Sebelah mana ukuran cuk? enggak ada ukurannya. Ini kayak bukan 300 sih kayaknya, 350 kayaknya depannya. Terus belakangnya sama Scarlet juga. Ukurannya gimana lihatnya? Enggak ada keterangan ukurannya di sini. Kayaknya mah 350 depan belakang kalau nggak salah. 350 atau 400 belakangnya. Pokoknya untuk velg dia pakai Scarlet. Warna biru cuma ini kayaknya di Scarlet hitam, di Scarlet biru hitam kalau tromolnya make depan belakang tuh make ROZ oh bukan iya eh, ROZ atau oh bukan deng ini dari SGM tromolnya yang toko SGM tau lah yang daerah Soreang toko trail kayak gitu SGM MX Store namanya Tromol de tromolnya depan belakang SGM iya yeah, SGM kan Ah bener Terus kalau untuk piringan Depan belakang juga Oh kalau piringan udah diganti sih Depan nih, Ini merek JFG Racing Gak tahu kalau untuk piringan ini harganya berapa Kayaknya kisaran 1 jutaan Atau 800 Piringan depannya ini Kalau wheel seat, Kayaknya totalnya Depan belakang Kalau wheel seat aja ya Paling kisaran Berapa Gak tahu. Kalau scarlett kalau untuk wheel Scarlet Scarlett tuh harganya kisaran 1,4 sampai 1,5 lah Kalau untuk tromolnya nggak tahu nih harganya berapa yang merek SGM Sama ini ban depan pakai FDR Apa ini? Blaze FDR Blaze ukuran Mana sih ukurannya? 120 per 65 Jadi ini ban depannya ukurannya 120 per 65 Ring 17 kelihatan bulat sih kalau pakai kayak gini 65. Kalau pakai yang 70, 120 per 70 dia tinggi segini. Jadi kelihatannya kayak kotak gitu. Kalau yang per 65 dia jadinya kayak bulat kayak donat. Terus untuk ban belakangnya make apa ya? Ozeneus. Oh, Zeneus ukuran berapa ini ukurannya? Mana cok ukurannya sebelah kanan gitu. Ih, mana anjir ukurannya? Oh ini 160 per 60. Jadi untuk belakang, ban belakang dia pakai ukuran 160 per 60. Ih pantesan lebar cok. Tapi, eh ya bener nih 160. Kalau kayak leg biru di rumah pakai 140. Ya cocok lah kalau YZ Z2 setengah kayak gini mesinnya. Maksudnya kan mesinnya gede. Kalau pakai ban gede, juga powernya nggak ini nggak ngaruh gitu saya enggak ngaruh ke, ke bobot. Biarpun bannya gede, berat tapi kan mesinnya juga ya gitu barbar. -bar. Sedangkan kalau kayak WR CRF dipakein ban gede kayak gini 160 ngempos tenaganya kasihan. 140 aja udah berat coba apalagi 160. Makanya itu dia paling pakai 140 aja. Kalau kayak kelas 150 WR CRF kayak gitu, crf 150L. Jangan terlalu gede lah bannya kasihan larinya berat Terus Ban udah Wheel seat udah Itu doang sih Kayaknya yang dimodif mah Soalnya motor kayak gini tuh Apa gitu Modif-modif juga Standar aja udah cakep cuk Jadi nggak perlu banyak modif Paling Oh dekal Ini dekalnya dari Hood graphic Ini yang bahan 3M kayaknya ya 3M Papua neka. Ini dia namanya Papua neka. Jadi kalau untuk decal ini harganya 1,1 kalau nggak salah. Yang bahan 3M dari Hood Graphic. Cakep. Kalau suspensi mononya juga masih standar ini masih pakai ori. Ngapain juga diganti. Orang udah spek kompet apa? Spek kompetisi. Ini dia monosoknya. Uh, cakep, Cok kalau engine guard kayaknya plastik ya engine guard plastik masih bawaan kayaknya ini standar sampingnya jadi dia kalau enduro ada standar sampingnya karena kan buat enduro kalau yang apa kompetisi dia tanpa standar samping jadi pakai standar pedok gitu oh sama ini cover ini diganti pakai polisport kalau cover ini nggak tahu harganya berapaan paling 500an kalau nggak salah Oh gear belakangnya, ini gear belakang pakai ROZ, Nih ukuran berapa 44, kalau gear depannya nggak tahu ukuran berapa ini 14 kayaknya, apa 13, jadi gear belakang pakai ROZ, rantainya pakai TK kayaknya, TK Racing, kalau gear belakang mah ROZ kisaran gearnya aja ya, kalau gearnya aja 800-an lah, ukuran 520, tapi kalau satu set sama rantai sama gear depan itu. 1 juta lebih lah 1,3 apa 1,1 gitu udah sih paling itu aja yang dimodif sama yang punya piringan cuma itu doang paling ini kalau ganti handle lagi tambah cakep handlenya pakai yang biru karena ya aduh motor idaman, idaman kapan kebeli aminin aja dulu lah pokoknya paling habis review sedikit ini kita langsung test ride sekalian balik ke rumahnya Om Yoga soalnya ini mau pergi juga cuma nge-review bentar udah sih nah ini dia yang Enduro itu ada extra fan nya, tapi ini beli sendiri sih extra fan nya, cuma dari pabriknya, dari Yamaha disediain dudukannya kalau kompetisi dia tanpa extra fan. karena nggak butuh extra fan karena kalau kompetisi ya gitu kan, maksudnya dipakainya kan kencang terus dalam ke apa, keadaan kencang jadi untuk extra fan dia nggak perlu kalau enduro kan masuk ke hutan itu jalannya pasti kan pelan kayak macam kita mau ngelewatin apa itu pasti kan posisi motor kan pelan jadi dia butuh extra fan biar buat ngedinginin radiator jadi gitu pokoknya dari KTM, Husky pokoknya merek-merek apapun kalau ngeluarin produk kayak macam yang seri buat kompetisi sama enduro Paling perbedaannya itu kalau enduro itu ada lampu depan sama stop lamp biasanya sama standar samping sama extra fan kalau yang enduro tapi yang kalau yang kompetisi itu dia nggak nggak ada stop apa lampu depan nggak ada stop lamp nggak ada extra fan juga kalau ini dia nggak ada speedometer cuma ada indikator ini bensin kalau ATM kayak gitu kan ada eh tapi speedometernya cuma ini doang yang kecil kayaknya paling reviewnya dikit doang kayak gitu soalnya modifnya juga nggak terlalu banyak ini sarung joknya juga masih standar masih ori Nah kenapa sarung jok kayak leg like biru saya bikin kayak begini? apa kayak biru hitam jadi terinspirasi dari YZ kayak gini jadi sampingnya hitam terus atasnya dibikin biru jadi kalau YZ itu dia tangkinya di dalam terus ditutupin ini penutupnya kan kalau yang lain kan tangkinya di atas penutup tangkinya jadi tutup di sini biar lebih aman aja sih kayaknya. Oke, sekarang kita test light, sekalian cek sound kan? Tes sound, jangan di sini soalnya, ini area perkantoran, cuk Ntar aing di lempar batu kalau tes sound di sini. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran sama harganya ini, cari aja di Google, YZ250FX tahun 2019, ini tahun 2019. Oke, langsung aja kita test ride. Sekalian jalan balik sih sebenarnya. Ini dia nggak pakai kontak, ya iyalah orang motor ini nggak kont ada kontaknya. Dia cuma kiri saklar kanan ini starter, saklar kiri ini apa? Engine cut. Jadi kalau dia engine cut, otomatis udah mati semua kelistrikan. Nanti dia otomatis kalau dipencet lagi dia nyala langsung. Ntar jangan digeber-geber di sini dulu cok, soalnya. Ya, gitu Kita benerin kamera dulu. Oke, okay. aduh, mati. Maklum, biasa. Bauannya WR, bukan ISZ. Enggak, <laughs> jadi ini dia tuh gasnya. Tuh harus digantung terus, harus digantung tinggi. Kalau enggak mati, kayak gini nih, harus digantung tinggi terus. Pokoknya, kalau enggak bisa mati di jalan, kita tes jalan jalan pulang sih Ini mau ke rumahnya Om Yoga lagi balikin Pakai motor ini padahal cuma deket co Tapi betis kiri tuh kayak mendidih anjing Emang soalnya dia Extra fan nya cuma di sebelah kanan Gak ada di sebelah kiri Sebelah kiri tuh betis kiri kayak Kayak masak gitu kayak mateng Tuh liatin larinya Mau Willy aja nggak usah main kopling anjing udah gas aja motor willy ada polisi cok di jalan rame jangan digeber dulu nanti kita cari jalan yang agak sepi terus kita geber kita lewat sini aja kalau lewat sana terlalu rame kita kan mau test sound ini yang 250 ratus aja tarikannya kayak gini cok apalagi yang 450 kan ada dua tuh 250FFX sama 450FFX ada juga sih WR250 sama WR450 itu sebenarnya apa ya kalau mau dibilang versi enduro-nya YZ juga soalnya dari body semua mesin sama WR sama YZ cuma bedanya lampu depannya aja ada headlampnya gitu Tepen lagi ya kan, tes ride motor idaman Idaman semua orang Idaman anak-anak super moto ini mah YZ YZ Mampunya beli WR dulu Nanti kalau ada rezeki mah pasti beli YZ Amin, amin Aminin aja dulu Anjir, aing ngebut ada polisi, Pak. kaki gitu kaki itu suaranya, beda uh, Kaki-kakinya juga empuk Ya lah orang spek kompetisi Rame anjir, mau nyobain tapi rame jalannya, Cuk Tadi nyari tempat sepi, ada tempat sepi di sana. Tapi ada ini mobil patroli? Gak berani aja. Ntar kena marah kita, cok. Tanya banyak di mana lagi ya? Tuh, banyak polisi ini. Kayaknya enggak tahu ada acara apa, banyak polisi. Anjir sekali Anjir Anjir suaranya cowok Menggelegar Menggelegar Hati-hati ntar ada batu Kalau ada batu terbang kan gak enak Geber-geber terus ada batu terbang Sendiri gak enak Oh kita coba di jalan yang sana Di jalan baru Jalan baru Kalia cai Kan ada yang jalan lurus di sebelah sana tapi mah rata-rata apa ya orang-orang pada ngomong kalau punya YZ kayak gini tuh atau husky atau apa gitu ngomongnya mah ah nggak usah dimodif udah cakep tapi kenyataannya tuh berbanding terbalik cow jadi ngomongnya tuh ah ain kalau punya YZ nanti nggak usah dimodif Gak usah diapa-apain standar aja udah cakep tapi pas sudah ada udah punya anjing pengen modif modifnya ah modif ini aja ya modif ini aja mulai nanti ganti wheelset semua ganti pernak-pernik tahu kan pernak-perniknya YZ kan biar kecil harganya juga wah lumayan jadi gitu jangan jangan termakan omongan sendiri ngomongnya ah kalau punya motor kayak gini nggak akan dimodif tapi nanti kenyataannya kalau udah punya tuh wah langsung dimodif semua tuh langsung dihabisin duit gitu. soalnya yang juga dulu ngomongnya gitu ah kalau punya wr nggak usah dimodif ah nanti standarnya udah cakep paling ngeripet velg aja kenyataannya cok di modif jadi mulut kita tuh suka berbicara tuh apa ya beda dengan isi hati beda berbeda dengan kenyataan gitu anjing jalan ditutup kah Nggak bisa lewat ke atau Coba kita coba Nah di sini ada Lurusan panjang sih jalan panjang Enak gitu Kalau dipakai tes Oh iya Lagi dikuras kalinya tuh Ini kali udah dikuras Bukan sekali dua kali anjir Dari ayah umur berapa Udah dikuras terus Kita ke ini Om Guntur. Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, ah. Om Guntur, Bandung, Bandung, Ngantung. Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om ini Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Orang Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Om Guntur, Konkol getar. Berapa ini? Ah? Abis berapa? Habis berapa apa? Adanya. Tidak tahu. Dua ratus kapa motor, sama modis semua. Lukut, darter, panggilku kencana baru. Saya bikin ini video di otonom. So, tadi panggilku di kencana kadang ah. kok. Iyo, walewatin lah. Aku otonom. Juga mau-mau kadang-kadangnya. Tra datang ini. Kok ya masuk YouTube nih. Ah. So halo-halo guys, halo guys. Hi guys, hi guys, ya. Yeah. <laughs> Bah, baru di sana bagaimana? Hah? Motor main di sana? Ada di rumah, tra bawa. Iya. Liburan kah? Ah, jemput macis. Perlu balik lagi. Balik lagi. Balik Rabu lagi kah? Balik Rabu. wih gila. Jawa boleh saya enak, ya. Kan? Weh, jangan tanya. Haknya macam betah di sana, kah? Betul aja saya betah di sana. Di sana. Masalah kalau Iya, bahaya. saya Iy. nah, tinggal uang habis buat motor terusnya. Bu. Bagaimana? Tong di Papua terhadap beli apa apa beli Kau punya apa ya mah apa nih WR WR ini juga istimewa sekali ya berapa banyak tas tahu Padahal lebih bagusnya pakai ban begini kok punya WR itu ketimbang yang ban kotak-kotak ini. Yo itu kan tuh pakai hari, -hari tuh ganti supermoto. Ganteng Kalau terabes baru tuh ganti yang tahu. Anjing dari tinggal surya terus ya. Eh? Rokok apa lagi yang paling enak cuma surya. Isap sampurna kayak isap lidi. Guntur, woi Guntur dapat panggil, andi. Isap sampurna kayak isap apa? Waricah lima amo kamu ke ini tarom abet. Di bawah, di bawah. Di sana, kantor. Kon mangga. Hmm. Di situ. Akhirnya bengkel masih di situ. Borok padek, padek atau di rumah, guys. Ya. Oh, bubut di sana. Ini albumnya gua, teman punya nih. Ada om satu di hmm. kota raja keren. Om di, di tinggal kota raja keren. Terus berapa hari pagi motor? Ah, terpakai, cuma ini aja. Pinjam tadi, saya bilang, om mah bikin video kah? Bisa review. Baik, bawah review, tes, tes bikin video. Tontra motor jadi. Baru pon nanti dimanapon? di pon? Di Road race juga. Berangkat ini. Terikut. Tidak. Perwakilan siapa Papua? Ada dong dari sini sendiri kepala Papua Alpamano. Oh, Mano setting terus setting-setting buat hari minggu besok besok naik? iya di bubar, arisan oh, ar red race arisan gitu iya. main berapa-berapa? variasi, pendaftaran 150 150, gitu. satu motor gitu satu kelas satu kelas, satu kelas biasanya berapa yang ikut, banyak kah? satu kelas, kadang bisa sampai 20 berarti 2 juta gitu dapat, 2 juta 2 juta lebih eh, juara satunya 500 kan potongan banyak kan? Ah. kayak juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 Nanti total juara umum juga ada hayo dari pada daripada daripada terada sama sekali loh. Apa? Daripada terada sama sekali. Ya, artinya nah, ini kan tadi masa-masa pandemi begini toh, syukuran hiburan apa ya, Bagaimana lagi? Event-event juga banyak yang diundur tuh. Iya, Terjadi-terjadi. Cuman, cuman kalau latber, latihan-latihan bersama, Latihan bersama, nah, bersama oke, okay, kita iya masalah kalau lad berlad terus terus trail event kan bosan juga. Cuman kan ya, daripada di rumah ya toh. Iya toh. Motor bergerak, hmm. kaku lagi. Nanti pas event kaku. Berokus, review di mana saja nih? Atau ah, di Bokot atau ah, nama bikin video di Etonom? Kusur naik ke pasir dua di atas. Belum lah. Jangan panas kali motor capek. Abetis ah, mendidih kan? Ah. Bawa cuma dekat ya, betis pendidial ya Aduh, Trabisa kalau pakai harian ini terenak sih Kaki panas, kaki panas Tapi power-powernya kuat ya eh. Wih, Tuhan Sadis Ngek, ih Yang udah bilang, harga Trabangnya Trabangnya Trabang, ini mengecewakan Kewer boleh Hah? Kewer boleh, sesuas so, semangat sekali, boleh kewer Kewer, basah Ini lo oke okay, kita lanjut lagi ternyata tadi memorinya full karena cuma pakai yang 32 tadi yang 128 nya disimpan yang penting kita udah test ride dan nyobain memorinya full baterainya habis enggak dibawa yang cadangan <gifat> ditaruh di jok motor tadi lupa Cuk. enggak apa-apa yang penting udah di test ride sedikit tadi terus sudah di review tadi test ride nya juga nggak terlalu barbar sih soalnya jalannya lagi rame karena nggak tahu ada pejabat atau apa mau datang terus banyak polisi juga banyak mobil patroli jadi nggak bisa terlalu barbar <laughs> ntar dikejar ditahan motornya motor orang Cok. <laughs> yang penting udah tes ride ya kan ya. oke okay. ini di rumahnya om yoga yang punya yang punya motor di daerah apa ini kota Raja keren oke okay, jadi mungkin segini aja videonya itu ada wr juga sana tuh kuning punya rumah depan ini oke okay, segini aja videonya Cukup sampai di sini untuk video hari ini. Ditunggu aja konten selanjutnya. Oke, okay. ini mau masukin motor dulu. Aduh, didorong cu. Kirain tadi ditarik, pantasan kok ditarik nggak bisa. Ternyata didorong pagarnya. <laughs> Oke, okay. see you next video.